Nanti tangklet di tiangnya, ten. Nanti saya ikut jeeling ya. Uang naratau monde, uangnya bahaya tenan. Kalau nanti tangklet di tiangnya, ten. Wah leh tenan takuan. Yo, uangnya seneng gue loh. Tapi ngapa? musibah bahatanan gue jeeling. Mungkin kalau jangan abis war terus lengerus pertanyaan ini terus lengerus. Malah lucu tenan pertanyaan. Terus tangklet, mah. Musotek, si tahu ngaku nabi. Musotek si terkenal si tahu ngaku nama nabi. Dia lu monde itu muda, terus kok pinter deh waktu doh. Dia lucu nggak? Tapi kok pinter. Kiai wis stop Gus nang ku modok nganti dadi nabi. <laughs> dia itu nira, kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. pikiran pikirane ndekne wong aku nabi berarti mondok apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. Waduh. Gua kan musibah tenan. Aku jawabku malah bi kok. <laughs> Pengin mau Akhirnya tak jawab Lu malan atau mohon Do ikur angang-angang aku jadi nabi Dia kaget Lu kok sakit nak tahu mohon Do ngerti Nak nabi Muhammad Gua nabi terakhir Jadi raba bakal jadi nabi Jadi peluangnya mau jadi kiai Tapi Rara atau mohon nganggup jadi peluang Jadi nabi berharap <laughs> Wah jadi suitu cendet Jadi uang Nara kru ngobrol Si malah <laughs> Ya repot kan, wah musibah tenan. Bacaan hmm. musibah. Ya itu galeni aku guys. Kalau ceritanya Gusdur. Ada orang kultus sama Kiai itu tanya sama Gusdur. Gus Kiai yang salah kan ya banyak. Ya Kiai macam-macam Thomas. Cembahcaraan ya agak. Cari untuk keliru ya ke, Doyan duit macam-macam ya ke. Padahal Kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gusdur jawab. Mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat, kalau kamu nggak boleh karena tidak tahu caranya tobat Yang <gulau> <tuk> takut kaget, loh kok gitu Lah Yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum Jadi kamu jangan liru dosanya, dia sudah ya siap-siap penangkalnya <tuk> Lo kita leleng-leleng zaman yang bodoh, kita sering di konca nakal oh, Senangnya itu angkret pahabatan, mau mengweda ayu Ala Gus harus diudahnya hilang, jadi masih siap Nih, Nih, Nih, Nih, Nih, Nih, Nih, Nih, Nih, Nih, Nih, Alasannya juga setipe deh, <laughs> ala ke stewardonya apa? Ilah, jadi dia ini ngerti ya, dosa dulu. ringan ini ngerti. Oh, repot tau akhirnya malah dulu. saya ngira, gustur itu guyon ternyata kayak gitu ya. Banyak juga sih. mungkin yang di sini banyak kan maksiat. Alang <laughs> Mesti, kau, tak alasannya kota istighfari. hilang tak saudara hilang jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. <tuk> ya repot juga itu jadi kayak wong hukum Wong hukum, siwani melanggar hukum wong awam mau pakar hukum pakar hukum, siwani ngakal ngakali duit negara, pakar ekonomi apa ngelugu pakar ekonomi yang maksiat isong ngakali dia tahu awam buatan jujur dia Mulai lagi ayu nak duduk dangdutan langsung semua, nak neng TV keluar, cara alasannya gak langsung betul hukumnya. Gerepet <gulanya> <tuk> ya, nangun, mengherannya apa dia kali? Kau cari Mamuzali, nak nuruti akal akal, ansih katiku rawat, enggak gerang gerwaye setahun, misalnya waktu sembatang pulau, setahun kurang limang dina buat jual sitor, ini gak wajib sih kan? orang merasa so. sok, orang sanowo, sanisok, kenai dia diakali Fam ya kena nawa tiap kali melainya Dawimamuzali nak guyon itu perengiran itu merencanakan jenis kaya ini sebenin ngebunin rokok di leboh notong tak kok Igusti saya ini semua sudah saya lakukan zakat zakat ngin ngin ini agak ngebunuh kue jengleboh notong tapi tangjuruh noko ulo tapi kok aku ngebunuh notong jadi sing jenis tukang kelak hukum ini sebenin dileboh nawa tong terlebih leboh no Gue pangeran jadi pangeran dia kali alim mau iseng ngaji gue sewi lo zaman bangsa Israel ini gue mau terpelajar Rauleh berburu ikan yang dino setu nak setu iwak iwakan arah setu sih deh Israel pinter nak setu gawe parit gue jaring lewak terjebak tapi dijebu ayahat nggak tahu kau ini panah lo saya nggak berburu hari setu Wong saya tidak nyari, tidak ngambil. Ngambilnya hari Ahad yang dilarang kan? Ngambil ikan hari Sabtu. <tuh> e, nah, ginilah ya diunggung-unggung, rasa Allah. Mulanya wong fegi, gue mesti fasek. Nah, rasa wob, gue fasek. Mulai jadi pepatah, wong kefegian, gak rasa wob. Gue tak fasek kok, mesti jadi nopo. Fasek. orang rasa fasek bisa, memang tak warai. Gue baru kan, nate pakar fegi kalau tidak ada juga takrib, tapi tidak ada juga ada juga di pensiun kalau tidak ada juga cara menghentikan, tidak ada maksudnya. tidak ada juga wedok orang yang berbeda, orang-orang yang berbeda, orang-orang yang itu kan haram karena itu tidak ada takrib, kitab-kitab, ilal lishab, hati, asa kecuali demi tujuh hal satu itu diantaranya gampang banget, lishahada mereka ini seksi seksi kejadian misalnya orang wedok berbeda itu diambung orang tidak dijawil ini seksi ini pengadilan, boleh melihat itu Yo bener yang dijawil cahaya ini Nomor dua karena pengobatan. Jika nggak ada dokter, sama-sama perempuan buan. Lacing fatal itu nomor telu. Krono mau transaksi. Lah kang kangkang sing santri nakal-nakal lu boleh kopi sing Joglo Ayu. Hmm. Halal niki di Merkoro transaksi. Takal nolung kita akan selifu fikih. Termasuk dule oleh kan krono transaksi. Berarti kita tukur rokok, bagol Ayu oleh luar. Enggak jawab mohon, oleh kan misalnya kayak numpak pesawat, pramugarinya ayu boleh tukut tiket, singjoko ayu boleh tapi masalah tukut tiket itu limang menit sehingga saya keing, mau ngopi ngopi itu jam mulai pangeran itu berasal kepentingannya ngopi, apapun sebenarnya pengeran takut ada kan nah kepentingannya ngopi kan lafarko, singjoko, lanang, elek tua, ambil wong itu ayu kan mereka kepentingannya, ngopi apa kepentingannya Delo terus bebo ngopi? Buatin kira-kira Pangeran Bersoka, Berso kan? Danak Pangeran Berso berarti Delo eh Wong Wito ora krono ngopi, tapi Delo Wong Wito eh bebo -e ngopi. Berarti status orang kamu amal, kan? Kalo beli nih mahal ya. Belum orang keren gue, orang fasek temen-temen ini diulang kebenar. Solusi menghilangkan kefasekan terselubung gue ini, kan? enggak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik terus gue niat marung ini, niat marung, nampu dulu uang ayu nah, niat marung dulu uang ayu berarti haram kan, kan berarti motivasi anda dulu uang ayu, ibu-ibu pura-pura marung lah halal juga, gue misalnya rukin, melaku-melaku ucuk-ucuk ngopi, pas uang ayu sing ngopi, terus dube, panas dua panas, terus kecoba terus mikir, lah itu halal ono kesusunan barang-barang itu halal mereka untuk musibah ide terus kesusu. Tapi nak terus dinih mati. <laughs> <laughs> Makanya mas surah Nabi ngendikan suatu saat si Jina Ali itu melihat perempuan cantik. Kita ini mati cari ali ya ali. Lakal ula wa alikasaniyah. Yang pertama itu rezeki. Kedua wes musibah. Berarti, anehnya yang gak jarak itu, laka itu untung. Kasih itu yang gak jarak itu, terus apa? Wes apa sih khusus yang aku di rezeki? kami <laughs> ya, harus sidit terus naik apa? sibang lah sekarang ada pertanyaan fakih begini ini rumah nasi di fakih dan ini nyata kulullah yuraiso jawab pasti ini tapi ibu ibu iso kalau sekal sekalau alim jadi ibu, ibu iso tapi pasti ini yuraiso aku di konjoki ya itu cewek khusuk dia kau yang kuloh tapi dia baik khusuk biasanya khusuk agak pating alim khusyuk lu ngobek sandri ini lahlah besing jok telu Guseng pol pinggiru cawe dok Wayu, rodok seronok macamnya Wayu. isin nak jejer wong jadi cawe dok sandrine wong pandangan Semarang ato. Cara Mustofa, suwi, Cara cara tau mikir ya barang pertiangan nangan dia yang ngerasa tuso takah aku, kescoro jangan kulonu salah atau orang ya karuan salah, kok sakit kulon di dari fitnah, khususnya pmb gak ayo, tapi orang nak ayo, ayu ayo khusus mau ayo malah nanggung mau ayo khusus, malah dosa gede tau kue, kue urat tapi ngomong santri dosa tuso, padahal santri muda iya umur puber, sahabatnya so, lebih gede di bangku uduhne kuwe sing wis aman kita salah, ya salah, wah, salah, malah dia jajir, malah aku repot, <tipikir>, apa, aku malah aku dihisap pangeran, pokoknya ngono hukumnya, ngono pikir deh. ya kan repot kan. Nak delok santri luweh dua sahabat misalnya berusia umur walulas kan puber mesin ngono rapi bucu pak yai sak ngawur ngawure kan dibucu ya untuk ditakwa kan ya so untuk izin barang wis waik misal potensi masyarakat itu di, di santri begi yai jawab maaf, maaf nah. santri kan berarti singkut jazer gini ada santrinya gini misal lu bukan jawab jawab lu bukan firman ini, ini <laughs> <laughs> <laughs> nah, kan hukum istiadat nama istiadat tapi nemboten pantes le Gus iki. Wong makas lan. Kowe tak kok. Tapi yen kula niku nang ati kula niku Kok malah aku ngorbano santriku. Terus yang zaman yang pondok anger santri sing khusyuk iku boleh bojo ra iso. Mreko delok umum karam, kharam atau delok. Tapi lucune di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal jek delok-delokno cah ayu nang cocok entuk aku. Wong dhek nek dewe ra waliullah kok ngomong liya. Tapi uang mesti dinaife dhewe dhewe. Lah ya wong saleh ya duwe naif napa? Dewide. Degane ngrasani lho, misale musofa ngrasani wisen, tapi ana sing ngrasani seneng. Bentuk informasi ya padha. Ya wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhek ora terus tak terusno wae. Niku pikir dhek, pikir dhek. Pamit wae angel gitu. Tes urip niku angel. Mulane mati urip napa istigh istighfar. Lah ya mau duwe santung simal, duwe napa? No? solusi. Terus kalau suwun bawa emati, urip niku mulang. Terus misalnya salah, istighfar, gitu. mulang, ya wow. salah we, solusi, nih istighfar. Terus kalau mau mulang nih wow, apa salah wes di solusi ini. film-film kuno. Ya. Oh no pendekar sih racun mati sih tak ramatin. Kecuali setiap kali ngubir penangkalis, ngubir apa? Penangkalis. Mulanya wali sering maksiat tetap wali. Sering wali anjara langsung dibredel. Entah kok ilang gue ora dibredel. pengalaman aku berkarya dede. Faroe kata, nama kafaroe, dapat? Setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Niku cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Niku kaget nak. Tiang yakin nak bener piyambak. Tiang yakin nak bener piyambak. Tiang pedagang yakin nak bener pihamba. Kulo kisah nyata, sukeh banget, sangat sangat suge. Anak iki hai. Bia, tapi ra ngaji, tapi untuk tahu tau ngaji, su gara-gara pedagang. dia baru ka uripe, sukeh ini kagum b' Rasulullah itu sederhana, dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, "Innaa ja itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Adekan rezeki itu 10, 9-nya itu fit tijara. Jadi betapa barokahnya tijarah deh, nah alasannya sederhana, deh, emang yang pedotanannya kiai, ya kiai, ya, tadi ya rodok krumu krumu siete, cailing lah, memori memori debahalem, cailing. tapi saya kias kedonyan, ya masuk akal. pak bahak, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. kiai sekali medet, tuh bener rokok, pak. perkara neraka atau ngamal, nak pedagang ora, tetap suwargo. <laughs> kok iso jaditeran. kiai kan sering saling tambel uang, sekali medet nerokong, duit ragola kok medet. dene nah kiai, jadi waning riti kiai. Gak nah, apa-apa kang, medit lah, itu tetap lo mau bapak. Misalnya aku pedagang medit, tetap bayar supir, bayar satpam, bayar tukang pel, karyawan. Karena nak, gak tak bayari raglem kerja, orang nah, kerja aku malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang raisa medit bapak, gilir gilir bayar. Mulai barokah untuk rezeki semua itu Ya medit itu praktek nontonan dene, tapi dene dek di keyakinan medit itu tetap barokai. Dan saya setuju bang dengan pendapat dia. Nah nih kawan yang kawan aja sing meraki miliki, nangkep pengen medit baru dagang. <tuk> mau saya gue bayangin medit lah, asal tetep bayar gaji loh, gue Nang nangkep meditnya ke bablas. <tuk> Lo gue itu pedagang, gue usah medit, medit asal bayar gaji kan baru kayu dong. Gue, simbiosis rizkinya akan kemana-mana kan? Saya lagi DP, ayo bayar supir, gue, kernet, tukang cuci, ngop, mau pilih wayangnya oli, wayangnya nerfis, bengkel, itu berapa sistem rizki Om nak pabrik karyawannya rongewu, wigu yono sing moondok, soleh, jadi karyawan macam-macam yono benderi, jadi di nengi nabi, ngurko nabi ke pedagang, orang ono pabak, ini sejarah nabi ke kiai, sekonotak, nabi ke kiai, cangkem wabru, wadroso dindi, yono, di narasale, orang orang sejarah nabi ke kiai, orang nabi ke tajir pedagang, cangkem jadi nabi ke pedagang, kiai barang. Oh pedagang, pedagang, keluar pedagang, pedagang, pedagang, pedagang, pedagang, terus jadi nabi juga nabu. Betul Artinya ya mau kalau hispim bimalah dehim. Bahkan kiai kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakasin soleh, arah soleh kalau batin tertarik, orang rasoleh kalau tertarik itu alasannya juga ibadah. Karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata nggak -rata pernah ngaji dia taunya Islam NU NO, atau Muhammadiyah ahli sunnah. Itu ya taunya dari Kiai-kiai atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NO, ya adatnya NU, NO. Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah ya Syiah. Kalau apa ya? Nah kalau semua kiai-kiai NU Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain. Ya karena itu tidak mau dekati. Lalah sing dekati itu aliran sesat. Misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekat lagi ibadah tamusi bah betul jawab malah ibadah dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat dia yakin jadi kok tetap wali banyak juga. Yang memang dia wali betul orang-orang hebat betul. Imanfaatnya Dia menyontohkan zaman base mas ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman ya dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Ki Maskur. Dulu Ah Nasution siapa itu ya dekat sama Ki Mahrus ya banyaklah sejarah, itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat Nopo dekat Nopo bejatek dan itu terbukti sampai ahli, sampai Indonesia menentang paham komunisme mereka pendiri bangsa ini dekat Nopo dekat Nopo kiai mereka tidak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern tahunya karena pahamnya Nopo kiai betapa ateis musibah banyak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 itu diantara yang diyakini keluarga besar Bahbaye R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat makanya Jepara itu senang santri karena dulu Bahbaye Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh Novo Darat jadi dulu itu adat Kiai itu biasa pejabat ngaji itu lah kalau melihat begitu kan Kiai yang dekati pejabat itu yakin ternanai utak korup guna nopo gusola di dua gunung mulang santri doang uang uai segoro wes ahli sunnah dia ahli sunnah no. Kiai wah aku ikutnya ini uang ruang ahli sunnah ini akan karena anak ikut tak korup, dan saya kenal orangnya ya artinya nggak apa-apa, kalau, kalau dia begitu nggak apa-apa bulat-balik, aku luhis bin bimala dia nyontohkan itu di Syiah di Iran Iran dulu di sunnah itu banyak tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Sia lama-lama jadi negara Syiah karena wilayah tul-fatih itu dipegang sama Sia dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahhabi Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz. Ali Sa'ud istilahnya. Ali Sa'ud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham apa? Karena Abdul Wahab sama Ali Sa'ud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. sebetulnya jeneng Saudi itu ilegal. Itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab apa? Saudi itu Ali Sa'ud. dan sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul Namo Aziz sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini kalau nggak salah ya yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir setelah itu generasi kedua ketiga berarti ketiga kalau nah, ngomong alim seneng orang tahun meninggi mening Arab tapi nggak gelomun di Saudi berkarane untuk negoro jadi aku nih wemba itu jadi mau di Arab Saudi berkaromun di Indonesia Soekarno atau gitu. mau di berkaromun apa Indonesia Soekarno dari ya, Arab Saudi jadi Arab to asli nih cuma gara-gara revolusi politik ditambahin jadi sehingga kesannya ada orang turunan saudi ya, iso. Ya, iso, dati rojo, dati alisaud, <tuh> jadi jadi roco, jadi ahli saudi kenapa? jadi tidak melak-melak, tidak faham jadi semuanya seperti benro artinya apa? dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat, ben bisa mensun. ikan nyatanya tenan. ada spilpres kemarin, bosun ini ada calon presiden, solawatan tenan. mereka tidak ngerti, trennya itu kenapa? Bola latihan ke apa, nyuruhan, Tapi kan terus masal. Lebih ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tukul tanah ini pulau contohkan. Saban saya kita bedei. Ono tanah pinggir ratan, pinggir Malioburu misal. Pinggir Malioburu. Mustafa Beru ahli Alidawah terus ngandani niki ampun gak maksiat, maksiat tuh duso. Jangan cangkur atau beri kita kado anjekak maksiat itu umat siat duso. Nara dengan cepi. Kamu siapa kok brand? Lu siapa kok wani ngloro aku. Jajal misalnya musafasuke di desa milyat buat sak triliun. Tanas nengkoaniku di tuku bareng Barengono no wong kado anjekak maksiat nengkoano. Kau jenenge ini dok. Kamu siapa? Sem dua. Bareng gampang sih, tidak ada wakil ayah, sampai tukuman, jawab mawon nah lah ini dakwah, bil hikmah sampai bil mal cepet di. bil mal kan, dan itu sudah ya, menyalahi Quran wajah itu di amwaliku mulai itu termasuk merosot dosa, tapi kalau aku suka menggantikan itu tapi kalau aku suka menggantikan itu, rasidur kalib menggantikan itu aku itu, ya tapi, separuhnya sama mawan nah, yang suka orang-orang bergurung keluar tukuman, mulai ini, santri santriku lah, yang suka-suka kuat, itu tuku tanah, yang potensi digomak, siap Nahimungkar paling cepat tinggu niku. Mereka nggak nggak takoyin, lu siapa? Sing duit, lu layaran wis. Lengket tuh gue. Gondgondalan sih digomak sih ya. Nambu olor itu kan suwi, tapi nih gue buat tuku. Terus tetap tinggu, nanggu ngusir kan gampang. Lu siapa kok musir sing? Sing duit. Gampang deh. Hamel mulai disewa. Gua mau raison nih gak gue Bilaliku melarat. Tadi wali mergo mlarat sabar neng tauhid, tapi sing nyelamat nodonya nih abu bakar. Dimanja neng lakuin agomoi kombinasi mlarat ambek suke. Ngane sing mlarat terus aduh nggak suke, berkarane gue kombinasi. Tapi nales bosent baget yo, oleh lah maksudnya gue. Nah dulu gue kenapa Gusti Contoh mlarat buatan gue lagi mau nonton Gusti kata sih tidak mendesah harus saya apa tidak mendesah harus apa saya, saya. Faham, gitu kan kalo tidak dicontoh menemukah, Fahmi, kita terus nahi mungkar niku, gak wantan istihati jadi gitu. ini sama nahi mungkar dalam politik yang gitu. wantan, dulu di Rembang, dulu di Rembang juga banyak lokalisasi, kalo masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di bae oknum orang tertentu, tapi ketika bupati itu mulai dekat Kiai, pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya keholil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya kewenangan mereka pale nyai ke sedawi kesuwan. Bupati ke SK ngomong sapul PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga. Asa, ini bakaseng soal ini bakaseng nomor soal. Artinya ekologis pimbi maladehim farihun. yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga ba. Yo, eh, jomok meyakini dia apa? Iku Ahmad Mussofa, Langgari cilik tepi istiqomah nak barwiridan rarodonya. Iku ya apa? Tapi dia ini ya bener dewa, nah, yakin, bener dia meben terus. Nanti dia yakin terus jalan bupati malah terjadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. ya Yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia ada bisa bikin iska untuk membubarkan tempat mak. Siap. Utau oleh suatu kota nas yang digono Maksiat ya. jadi pilihan ibu barno no nih nah nah saman takok lana nah unul lamar kalah goblok gila ulama kalah ulama ada paling bener pender perkara nih biye wong sukeung mau isong ngusir wong mak siat kota nae nih tana liyo tapi resong ilang nomak siat mentali wong iku legu betah rodo petahmi lang nosa mentaliku wama lana lama takoi takoi songok tapi zaman resong ngusir kau gon mak tapi mau pidato wong itu tempat siat rasanya <tuh> bisa nopal <tuh> mau ulama, ya Rodok menang-menang, maksudnya ya rontumanya. Mulai gue nganti saya juga susah, gue nanti mojo kitab, gue cerita, mugo-mugo, apa bener cerita itu, tapi gue kadung mojo, aja nyesal gue mojo nih, tapi gue kadung lo mojo. Tadi <laughs> orang mati sahit, orang melarat, orang lo mau suge, ambek Kiai Alim, ini gue pintu suwargo, gue jelas pintu suwargo, lu soban terpantang jadi si mati saya, saya dulu, karena jelas di hadis-hadis soal itu mati saya itu spesial, jadi saya si paling berhak masuk dulu jadi yang si melarat, enggak di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial, jadi saya dulu jadi sing sugeng enggak, orang kaya dermawan itu spesial, jadi saya dulu ulama itu menang, roh wong telur goblok bantah-bantah ulamae ulama menengah. bareng menang, ya. ulama itu wong jadi ulama dia kan, menang jadi ini bingung, karena ulama kan banyak pertimbangan, yang marah itu menang Akhirnya saya ngutus Jibril, ya Jibril Beri keputusan sama mereka Jibril kan malaikat paling terpelajar, ya. Jibril tahu kok Hei kiri sabar, kue kalau nak kiri sabar, harus warga, jari sobo, Jari ulama, jodhisi i gurum ya. Lih, Sepakat berarti, satu sepakat Hei suge dermawan, kue kalau anak ini apa? Jari apa? Jari kia, jodhisi i gurumu Berarti dua sepakat, paham ya? Hei mati sahid ke orang anak sahid gajarnya gede kata pak ulama judicial gurumu tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama ya sudah kan ulamanya dulu ya yeah, ya yeah, Jibril kita sepakat ulama cerah gelem mak saya sih mau dono kulon niku gitu gitu itu gitu. <Gira> sampai saya marah tuh groto sungguh menangan mulai dulu kan di doa akhir karena deh Seng su seng ulama ibu ramani disini si, sembhiaya ibu ramani kenapa kok mandek nih gue ciplak sembhiaya gue lalu gue niku akhirnya balik si kan sama serbip hukum dunia kan suke menang menangan baik <tuh>. kalau ceritaku muka muka rata nanti gue kadung mojo raji karena akhirnya ulamanya kalah kan pas wadal tiga orang ini sudah sepakat Toh, kalau kalau ulamais pokoknya berbuhur lah ya, terang no?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 Faham ya, menyataannya ya iya misalnya tanah-tanah, simpotensi, gema siap, sampean tuh ya, nggak mungkin kuluhnya kuluhnya gak ada guru, guru di gema siap, kuloja eling, kulo nu gada guru, guru-guru nu kata diantara ini saya punya guru, punya tanah, luas di perbatasan, luas sekali, tu zaman itu mau dibeli Cina itu dua miliar, yang zaman itu harga rata-rata sekitar tujuh ratus ribu, tujuh ratus juta, mau dibeli dua miliar, itu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 dipakai haji itu semua keluarga Kiai ini tidak ada yang datang saya ada yang berkaji yang mengajari tanah yang ada yang potensi dikomasikan pangisan dibatalkan artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu nganggep begitu itu jihad menguasai tanah itu apa? jihad karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita yang, maksi, yang toat ya kita mengendalikan untuk apa juga kita dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita untuk apa ya kita, dengan tidak punya ya tidak kita kan? Nah, ada dua kan, kan terus uang olahraga terus rukin kan, musibah tenan. Mau gula urat tahu, udah duit Tapi masalahnya gula nyesal misalnya niku kan terus lewat jalur ulama, Sing, nyesal kan rukin, jalur rokok terus. Wiridan kan, wiridan rakwan surga sekolah gula rugen, gula tak laku nak Wiridan betah. Terus jalur roboh hmm. deh, kere saper mau kan, nah, <laughs> ku kudu ikhlas eh, kalah mana yang suar kofah, nih, nol kongkong ini ya di sana sama, langsung ke nih, tapi ceritohiku yo, aku yo percaya, yo, tapi masuk akal, walaunya yo, wah, sama percaya percoba yo, kak, ibu ibu roboh maunya, nih, gue maun. rasa niki lagi, ibu ibu roboh, tapi ngaci penteng gepen buatan falatus ya, ku anfus aku, muang urau suci.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 memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya tapi saya ikut ikut proses hanya saya diantara tim yang ikut menerjemah itu gara-gara dekat Kiai itu sutioso memutuskan kramatungka itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga sekarang dirubah jadi islamic apa? center Gue baru kayak Kiai tanpa pejabat pejabat, karena pejabat yang punya SK tapi fungsi ini ibu hilang no. pejabat, roh penting yang unik itu Kiai lah seram si itu kan tuh kan berarti jalur ya? <laughs> karena mana sih ini kutu kutu aku. ini kan masalah yang kau kira jadi tetap kalah terus ya? saya ini persiapan paham dia ya? ya persiapan bus warga, ya? tapi rasa nomor dua ramalan nggak kharap jadi kurang contohnya kama tungka itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kardawi Yusuf Kardawi terus punya figu zakat lama-lama figu zakat jadi tren Sampai di Jakarta ada basnas, ada rumah zakat Sekarang di Jogja ada lahis, ada macam-macam Baru kayaknya trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren Saya ingin orang zakat itu izin Banyak pegawai-pegawai itu yang gak sholat tapi zakat Jadi tak kaya, kenapa? Tren Pak Pak izin jadi. Kesannya kok antisosial. sosial Jadi kesannya anti apa? Mulanya kadang ya Makanya Bapak dulu Bapak itu anak Anak pertama itu disekolahkan, ya, sempat jadi pejabat yaitu nah, sirinya kenapa Mbah Hasim Asyari Sa'alim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda bahasa Inggris Walau awal zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama anda kan Gus Wahid tidak Menteri Agama mungkin cara berislam Indonesia tidak Sunni karena Gus Wahid pertama jadi menteri terus jadi ahli sunnah lama-lama sekarang jadi tren Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah nah gak ya rapantes mau di wis ahli sunnah Ula, tapi kadang santri fanatik, tapi gus fakir terserah alim kau abai um fanatik repot kan, enggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Wari tuh, jangan apa, war, Tadi saniki ngaji, kita sadar, kuluhis hispin bim bimala tehin, wala, dicap elek wala, wong wala, wala, wala, wala, wala, wala, anfusakum huwa alamu wala, lagi guca ada kiai alim, ini kisah nyata alim banget kurama wan ngakoni nade nih 15 alim 15 nih 15 nih 15 nih 15 nih 15 nih sandalanya, nih 15 nih 15 nih 15 nih 15 nih 15 nih 15 nih masjid umum 15 nih 15 nih 15 nih 15 nih 15 nih 15 curiga, 15 tidak 15 bareng ono sebulih, bang um tato nututi tutik, apa emakmu melihat apa jadi isin? Orang aja seburu asta usul <Gülüyor> buat. repot kau nak tepi kau tuh. Jorak alamat lahirku preman, sebulih dutu tinauniat apa emakmu? Kubuat tuh lepo di Nendele no santel. Biye utara nih istighfar. Ayo <gülüyor> repot kau nak tepi. Lo dai uh, jangan kira. Samaan tidak cerita ini. Islam-Islam sengi preman ning dalan-dalan. Saiki Wong Kristen gaya gereja, buat di kiai, buat di Wong Islam preman. Wes jawab jujur. Di Islam preman, kau nak kiai orang Arab Yee? Cora mangkello itu prosedur, tapi nggak di Islam preman. Dopo. Nah, yang mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penghawaannya itikaf ning masjid, ape kita sepakat, tapi saya kira orang kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan nanti Kiai sing itikaf. Laan. Saya kira orang kecelakaan ning dalan, tabaran sing nulungi wong itikaf, tawang sing cangkruk ning dalan. Ni Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang tidak bisa melakukan. Dan oh, apa orang sabuk walik model wong LSM? berarti ampo yang di jalanan fungsinya lebih banyak dibang yang di masjid wah yuk kasus terus simbolo model LSM ya ya tapi nak buat simbol yang terbaik tetap yang di masjid jauh keliru juga kan kayak mungkiri fakta masih kan? bener ya ulama tetap falah tuh syukur aku murau sasok noh no, suci is, biasa es soalnya ngelaku ini ape kataskulon semulang-mulang dengan tani mati wes eh, si, si mati di Orang banyak mati kan mati deh.